di full screen aja ya uh, pada kesempatan ini saya diminta mas Riptoni dari Belajar Berbagi ID untuk uh, share beberapa topik dua topik sebetulnya jadi yang pertama nanti kita mau berbicara tentang uh, bagaimana sih kiat-kiat uh, kita untuk uh, mempersiapkan motivation letter Uh, jadi kalau tadi Mas Iman sama Mbak Ayu itu sudah berbicara tentang kalau kita hidup di Belandanya sudah seperti apa Nah kalau saya di sini berbicara sebelum kita berangkat apa yang perlu kita prepare terutama untuk aplikasi kita di uh, kampusnya uh, Mungkin bisa di slide selanjutnya Mas <tuh> Oh ya, jadi uh, perkenalkan nama saya Iwan, uh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tadi sudah sudah betul, Mas Rito, uh, tepatnya di Direktorat Perpajakan Internasional. Jadi kalau divisi saya itu, uh, divisi saya itu sudah berhubungan uh, tidak lagi dengan wajib pajak yang di Indonesia, tapi kita berhubungannya dengan uh, uh, uh, otoritas perpajakan luar negeri. Uh, atau misalnya dengan wajib pajak-wajib pajak yang di luar negeri melalui uh, otoritas perpajakannya. Jadi fokusnya lebih ke negara-negara uh, uh, lain. Uh, saya sebelumnya menyelesaikan studi saya di International Tax Law Program Leiden University uh, selesai tahun 2000, akhir 2019 kemarin, jadi baru baru beberapa tahun kembali ke Indonesia lagi. Uh, selanjutnya Mas Rito, jadi ini seperti yang saya bilang tadi agenda kita uh, Nanti saya mau cerita sedikit tentang Leiden University Kalau tadi teman-teman Mbak Ayek dan Mas Iman sudah uh, cerita cukup banyak juga tentang universitas masing-masing Nanti saya juga mau share, mau promote uh, tentang universitas saya Leiden University Sama uh, saya akan bagi kiat-kiat mengenai uh, experience saya dalam mempersiapkan motivation letter. Baik, selanjutnya Mas Rip. Oke, uh, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, uh, Leiden University, jadi Universitas Leiden itu merupakan kampus salah satu kampus tertua di Belanda, Bapak-Ibu. Jadi dia sudah didirikan dari tahun uh, 1575, uh, dan ini didirikan di kota Leiden itu sebetulnya sebagai hadiah ke kota Leiden karena pada saat itu mereka berhasil uh, membebaskan diri mereka dari pendudukan penjajahan Spanyol pada saat itu. Nah jadi Leiden ini sebetulnya didirikan di sana untuk menjadi hadiah bagi kota itu karena mereka berhasil untuk uh, uh, uh, mengusir pendudukan Spanyol pada saat itu. Nah, makanya di sini uh, moto dari universitasnya itu adalah bastion of freedom, jadi mereka sebagai penjaga kemerdekaan, penjaga kebebasan di Leiden. Uh, Leiden University ini sendiri terdiri dari tujuh fakultas Tadi saya lihat di chatbox ada yang nanya uh, di Belanda itu jurusannya apa cuma sains dan uh, teknologi Nah uh, tidak Bapak Ibu karena di Belanda juga misalnya di Leiden sendiri kita bisa uh, uh, uh, menemukan tujuh uh, jenis fakultas yang berbeda Kita ada arkeologi, uh, Governance and Global Affairs, kemudian ada Humanities, kemudian ada Law saya sendiri dari fakultas law, fakultas hukum, kemudian ada medicine, science, social behavior science. Kemudian untuk lokasi kampusnya sendiri, jadi uh, lokasi kampusnya masing-masing fakultas ini punya kampusnya sendiri-sendiri. Uh, jadi lokasinya juga berbeda-beda, itu tersebar di seluruh uh, pelosok kota Leiden dan juga ada uh, kampusnya yang di, uh, berlokasi di Den Haag atau The Hague. Jadi uh, uh, Chain kampusnya cukup besar kalau untuk untuk Leiden University ini karena dia sampai ada di dua kota di Leiden dan di Den Haag uh, Dari segi uh, world rank juga versi 2020 Leiden University ini uh, uh, uh, masuk ke dalam top 50 worldwide uh, untuk 13 jenis uh, field of study termasuk law. Uh, kalau mau lihat uh, list detailnya nanti di belakang saya kasih ada linknya jadi bisa dilihat di sana untuk untuk uh, for your information. Uh, untuk menentukan kira-kira uh, mau pilih program yang mana. Kemudian Leiden ini juga cukup dekat dengan kehidupan uh, Royal Kerajaan Belanda, Bapak Ibu, karena memang uh, Leiden ini menjadi tempat dulunya beberapa uh, uh, orang Kerajaan Belanda, jadi termasuk uh, Ratu Juliana, kemudian uh, Ratu Beatrix, kemudian uh, Raja Belanda saat ini uh, King William Alexander. Kemudian, juga Perdana Menteri Belanda pada saat ini, Mark Rutte, itu juga mereka semuanya merupakan lulusan dari Leiden University. Jadi, cukup sering di sana, pada saat di Leiden itu, kita cukup sering lihat uh, konvoi atau iring-iringan uh, kerajaan itu ada ratu atau raja lagi berkunjung. Jadi, cukup menarik juga sebetulnya kita bisa uh, berkuliah di kampus uh, Royal Royal University itu di, di Belanda. Nah, kalau dari Indonesia sendiri. Leiden ini ada beberapa tokoh yang cukup uh, tokoh uh, apa? Prominent Indonesia yang uh, cukup terkenal uh, merupakan lulusan dari uh, Universitas Leiden. Yang pertama misalnya ada uh, Profesor Husen Jaya Dimindrat. Uh, kalau Bapak Ibu tahu beliau adalah salah satu tokoh Indonesia pertama uh, yang mendapat gelar dokter. Nah, jadi itu Profesor Husen Jaya Dimindrat uh, ini merupakan salah satu alumni dari Leiden University. Kemudian ada Bapak Ahmad Subarjo, Ahmad Subarjo ini merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Kemudian ada Sultan Syahrir, Sultan Syahrir ini Perdana Menteri Indonesia pertama. Kemudian juga ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. 9 <gifkan> Jadi eh, cukup banyak sebetulnya tokoh-tokoh Indonesia, tapi biasanya yang sering disebut sebagai tokoh-tokoh awal yang eh, lulus dari Leiden University adalah beliau-beliau. Eh, Uh, selanjutnya, Mas eh uh, nah ini sedikit untuk uh, membuat uh, Bapak Ibu atau teman-teman uh, termotivasi untuk mengejar kuliah di sana. Jadi, uh, di sebelah kiri ini ada foto uh, namanya The Sweat Room. Jadi, The Sweat Room ini uh, ruangan kecil di gedung akademik yang ukurannya itu cuma, saya lupa, enam kali lima meter. Di mana isinya ini adalah tanda tangan dari seluruh alumni Leiden University. Jadi, sweatroom ini kenapa dinamakan sweatroom? Karena pada saat, uh, pada saat didirikannya, sweatroom ini sebetulnya tempat uh, uh, uh, mahasiswa menunggu giliran untuk diinterview di, di uh, sidang kelulusannya. Jadi, uh, dulu tempat ini dipakai orang untuk uh, menunggu panggilan interview sidang tapi setelah uh, beberapa tahun uh, tidak lagi digunakan untuk meneguh sidang tapi sekarang justru dipakai untuk membubuhkan tanda tangan di dinding sebagai bukti atau sebagai uh, apa ya, selebrasi atas kelulusan kita dari Leiden University. Jadi uh, hampir seluruh lulusan uh, Leiden itu tanda tangannya dibubuhkan di dinding uh, sweat room ini dan kita bebas pilih spot mana saja. Uh, nah, yang di kanan ini ini adalah pot uh, patung dari uh, Profesor Kusen Jadi Ningrat. Jadi kita cukup bangga sebetulnya karena patung beliau itu dipasang persis di depan uh, aula kelulusan Leiden. Jadi kalau kita mau acara kelulusan, patung ini pasti kelihatan karena uh, itu persis di pintu pada saat kita masuk ataupun keluar. Jadi orang-orang mungkin uh, setiap kali melihat patung ini akan penasaran orang ini siapa sih. Pakaiannya seperti ini, nah di bawah uh, patung ini ada pelakatnya di situ dijelasin bahwa beliau itu adalah uh, uh, uh, seorang uh, tokoh dari Indonesia. Uh, jadi kita kita cukup banggalah bahwa ada ada ornamen atau ada uh, identitas Indonesia yang uh, lokasinya sangat strategis di sana bisa dilihat semua orang. Uh, kemudian selanjutnya. Uh, saya mau kasih lihat uh, beberapa postcard pictures dari kota Leiden. Jadi Leiden itu kota kecil, Bapak Ibu. Jadi dia di selatan uh, Belanda, kotanya sangat kecil. Jadi kalau kita naik sepeda, tadi Mbak I bilang harus punya sepeda, kalau di Belanda betul, karena kalau di Leiden itu, kalau kita naik sepeda, dalam satu hari kita sudah bisa menelusuri seluruh uh, sudut kotanya dari ujung ke ujung. Yang menariknya adalah Leiden ini mereka masih, uh, karena ini kota tua, jadi mereka masih mempertahankan uh, bangunan-bangunannya itu, uh, uh, uh, arsitektur dan interiornya itu masih dipertahankan uh, uh, uh, dari desain awalnya. Jadi kalau kita masuk ke Leiden itu kita merasa masuk ke era-era yang berbeda karena memang uh, bangunan-bangunannya itu sangat dijaga uh, arsitekturnya supaya tetap, tetap uh, original bahkan jalan-jalan uh, setapaknya itu itu mereka masih ada paving paving blok batu batanya jadi uh, uh, menurut saya sangat uh, sangat menarik untuk bisa uh, hidup atau berkeliling di kota Leiden. dan karena kotanya kecil kotanya kecil kemudian ada satu universitas yang memang uh, universitasnya besar jadi kotanya itu jadi sangat hidup dengan uh, kehidupan mahasiswa internasional jadi hampir kalau misalnya kita keliling kota itu kita ketemunya yang mahasiswa-mahasiswa semua. mahasiswa. Jadi uh, uh, menurut saya uh, kota Leiden ini cocok untuk belajar, cocok untuk uh, uh, expand horizon karena kita ketemu uh, hampir setiap hari di setiap sudut itu kita ketemu dengan mahasiswa internasional uh, dan di sisi lain juga Uh, karena di sana tidak begitu banyak kendaraan, jadi di sana tuh uh, kita masih bisa keliling kota pakai uh, boat melalui kanal-kanalnya, jadi uh, dari segi uh, udara juga masih sangat segar, tidak terlalu banyak kendaraan mostly kita pakai sepeda atau jalan kaki di sana, jadi uh, menurut saya Leiden uh, uh, uh, bagi saya pribadi